Hai hai hai ketemu lagi dengan aku di Tante Gaming Pastinya selalu bersama Gebiar 123 Dengan pola terbaru dan video terbaru aku Yang hari ini aku upload untuk kalian di game favorit kita semua Di game Olympus ataupun Kaki Zeus. Hari ini dengan modal kurang dari 100 100000 lagi di cuan 75 75000 Aku bakalan nyepin lagi mencari gratisan karena pola dan arena bermainnya sangat rekomendasi, rekomendasi sekali ya untuk mencari gratisan pas banget di gamenya si kaki Zeus Oke kita gas langsung ke pola pertama ini di satu checklist aktif Spin turbo 15 putaran otomatis ya Oke, pastinya di pola-pola pertama walaupun aku membawa cuannya kurang dari seratus ribu, hanya lima ribu, aku tidak, tidak ragu ya untuk memainkan bet di pola pertama di bet 2.400. Kita gas, mencari gratisan dengan trik nyepin terbaru dan pola terbaru yang udah kalian tunggu guys ya jangan lupa juga nontonin videonya sampai detik terakhir biar kalian lebih paham nih dengan pola-pola gacor hari ini di arena Gebiar 123 Oke guys kuy kita pola-pola dulu ya Oke, untuk pola kedua ini aku coba nonaktifkan dulu taruhan ganda dan aku main ke bet 4800 kita lebih cepat ya untuk memainkan bet satu tahap satu tahap di pola kedua ini ada pola delapan putaran otomatis masih di satu checklist aktif sepin turbo ya oke pola ketiga kita gas untuk pola manual ini aku masih memakai satu checklist aktif dari nyepin pertama sampai menyelesaikan pola-polanya masih memakai satu checklist aktif sepin turbo Oke kita guys ke pola manual Pola manual dulu guys Kita manual beberapa kali Waduh lumayan ya Cuan aku dari 75.000 Karena aku terlalu cepat untuk memainkan bednya Jadi cuan aku udah mulai berkurang guys Tapi enggak apa-apa kita jangan ragu untuk memainkan bed ya teman-teman ya biar lebih rekomendasi lagi kalau kita mendapatkan momen gratisan. Oke, lanjut di manual. Pecah di luarnya udah menggoda banget nih si kaki Zeus. Oke, lanjut lanjut cakep banget. Baru beberapa kali di manual teman-teman ya, walaupun sedikit lama di manual, langsung dapat gratisan pertama. Wah, ini gratisan pertamanya. Semoga rekomendasi sekali berapapun isi gratisan pertama ini. Uh, cukup banget ya teman-temannya semoga cukup cuannya yang nambahin modal aku yang tersisa kurang dari50.000 guys tinggal 23.000 lagi Aduh udah lumayan mepet ini menurut aku uh, modalnya Oke okay lah kita nikmati dulu gratisannya dan jangan lupa juga ini wajib banget ya untuk kalian langsung share dan like juga teman-teman ya di video terbaru aku hari ini ada kali dua ada kali tiga, biru pecah, oke kuning Sayang banget ya, cawannya masih lumayan susah untuk connect Kuning nih, kuningnya lumayan banyak Oke, cakep banget, jam pasir hijau connect Oke, biru ini tiga kali pecah loh, enak banget nih kalau dikasih Wow, cawan akhirnya pecah juga Oke, enak banget, cawan pecah, merah pecah ini berapa kali pecah ya 6 kali pecah ada kali dia juga yang konek 36.000 dikali tujuh oke okay, lumayan dapet Superbee 253.000 di gratisan pertama Oke okay, aman banget berarti ya modal aku udah bertambah lagi untuk lanjut nyepin lagi guys ada kali biru juga 20 wih cakep banget ini kalau seandainya kali birunya tuh connect di awal Udah enak banget ya teman-teman Pastinya sensasional tuh Pas tadi momen super B nya guys Oke lah ya nggak apa-apa yang penting Kita dikasih kali biru 20 yang connect Lumayan banget langsung Ngoncat banget ya jumlah kali Kaliannya naik ke 27 Ada kali 2 juga Ada kali 2 lagi Yang diturunkan dikali berapa nih dikali 31 dapat tambahan mega 193000 berapapun isi gratisan pertama ini rekomendasi banget nambahin banget modal aku untuk lanjut nyepin lagi di si kakek wih cakep banget ya cawan pecah ada kali 4 dan kali 6 juga yang dikasih turun lagi wow kali ini gak gagal, gagal sensa ya langsung sensasional 373000 dikali kalian 41 guys kali-kali kaliannya enak banget ini nyampe ke 41 dan isi cuannya 939.000 hampir ke 1 JT teman-teman ya. Oke karena gratisan pertamanya banjar banget cuannya. Kita coba untuk memancing tambahan naik ke bet 10K dan aku kembali lagi ke pola awal ya. Kita kembali lagi ke pola-pola awalnya. Taruhan ganda aku aktifkan. Oke, hari ini aku nyepin hanya memakai satu checklist aktif ya, untuk memancing cuan dan gratisan di dalam seketernya cuan yang banjir juga, untuk positif WD lagi hari ini di sikatnya. bareng arena bermain yang gacor sekali setiap harinya, di gebyar satu dua tiga. Nah, untuk viewer baru nih, kalau kalian penasaran dengan arena bermain, aku langsung gak sekoi bergabung ya ke arena bermain yang aku sediakan di deskripsi wih skater 3 dong skater 3 15 putaran otomatis selesai langsung muncul skater 3 ya kita lanjut ke 8 putaran otomatis skater 3 udah mulai muncul. kita semangat untuk pola lagi oke ih cakep banget nih pecah di luarnya enak banget enak banget ini pecah di luarnya wih cakep dong Oke, lanjut ke pola manual ya. Kita ke pola manual. Oke, kita manual. Ini pecah di luarnya udah enak banget teman-teman ya di bed 10k. wih cakep banget. Scatter tiga tadi tuh munculnya padahal satu kali ya di pola 15 otomatis. Ternyata pas aku berganti pola ke pola manual langsung mendapatkan lagi gratisan yang kedua. Ini enak banget teman-teman di bed 10k pecah di luarnya Sangat balance banget ya Di satu layar itu nyampe pecah Empat kali guys ini semoga Gratisannya pun pecah di satu Layar lebih dari empat kali Dan kali-kaliannya pun barbar -bar banget ya Oke kita gas Sayang banget kali-kaliannya masih terpantau minim sekali ya, teman-teman ya. Oke, semoga di akhir spin kita mendapatkan kejutan. Ada kali empat Ini lebar sekali kalau sampai cuannya tidak barbar. Soalnya lumayan banget nih di bed 10 ke dapat nice 220. Wih uh, cakep banget. Ada mahkota pecah dan ada kali tiga jam pasir juga konek. Akhirnya kita mendapatkan yang spesial di sisa beberapa sepin di gratisan kedua aku. Wih, cakep banget guys. Oke, dikali 12. Wow wow wow 169.000 ya. Pecahnya, cuannya, dikali 12 ini langsung pastinya sensasional 1.690.000 Wih, cakep banget dong dikasih kejutan di beberapa spin yang tersisa, teman-teman ya. Aman banget berarti cuan aku untuk WD hari ini dengan kebias satu dua tiga dari modal 75 ribu guys. Oke, okay, next time ketemu lagi dengan aku di pola terbarunya.